I <laughs> <laughs> Uh, ya luar biasa dari juara itu ngapain? Kalip, kalip. <tuk> <tuk> ya, untuk champion hari ini jatuh pada tim bangur. Pak, nama siapa, Pak? Namanya Yanto, Yanto. Oh, Yanto ya. Ini tim apa, Pak? Tim Japin FC. Wah, artinya apa tuh, Pak, Japin? Jahap pinggiran. Oh, Jahap pinggiran. Hmm. Wah, keren, keren, keren. Keren. keren. keren, keren. Ya. keren. Udah berapa lama pak baterbentuknya? Tahun 2001. 2001. Berarti udah Ya, sekitar segitulah. 20 tahunan ya? Nah, Suka momen su suka duka yang bapak rasain ini selama megang Japin itu gimana, Pak? Suka dukanya? Ya, sukanya kalau lagi spike spike -spi aja tuh, kita juga kalau lagi menang menang lah. setelah. Lagi kalah ya, agak kecewa sih. Nah, dukanya yang bapak alami, suka kan cukup lama tuh. Ya, ya kalau lagi pas musim hujan itu, kalau main tuh ya, ya, main tuh. Di dunia ya. Dukanya pas musim hujan, nggak bisa Jantung latihan, Nah kesan-pesannya Pak, main di sini gimana Pak? di sini lapangannya cukup bagus, lapangannya. Lapangannya lapangnya lupa-lupa bagus. Sudah dua, ya. dua kali main sini, ya. Sudah dua kali. Nah, selama main di sini gimana sih perasaan Pak? Ya, happy aja. Enjoy aja sih. Okay, enjoy ya. Masyarakatnya ramah, gitu, kan. Teman -teman lama, itu kan. Teman-teman lihat Pak, lama gitu. Nah, momen yang Bapak alamin selama dari 2001 yang paling Bapak inget apa nih Pak? Selama main jatuhnya? Itu... Uh, Pernah menjadi juara di Jaha, Jaha ya, FC itu juara dua, pernah. Pernah sepaling, juara tiga, juga dua, ya. Profil-profil juga, pernah menjuara peringkat dua, aku. Mahmud, yang bikin Bapak bertahan megang tim ini, apa sih, Pak? Ya, karena kompakannya. Kompakannya? Ya, kompakannya. kompakannya. Kompaknya. Kompaknya. Kompaknya. Kompaknya. Kenyamanannya, Pak? Gimana, Pak? Eh? Kenyamanan? Nyaman untuk teman-teman bagus, banyak nyaman tuh, kalau kompak kan, punya kompak kalau main kompak. Tuh. Nah, nah, cara menyatukan kekeluarganya gimana sih Pak? Cara iya. ya kita kan punya grup ya, grup WhatsApp tuh kalau pertanian kita share di grup nanti membudjam berapa sel gitu, paling percaya diri. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya mengintip dulu aja. Ya, terima kasih, ya, terima kasih ya, Saya mau ke pemain dulu nih. Ini abang ini nih dari tadi sibuk terus nih, Bang. Bang, bentar. Bang. Ini paling paling sibuk tadi nih. Ya, bang ya, ya, ya. coach, gimana, gimana pertandingan hari ini nih? Coach dapat juara berapa? Coach, ya juara dua. Yang penting pemain semua udah bermain maksimal, bagus. Pun, kita mau terus nah, intinya walaupun kita sudah maksimal ya alhasil emang dia juga nggak apa-apa jangan menyali kekalahan benar. karena kekalahan itu kemenangan tertunda benar sembilan rohul rohim bismillahirrahmanirrahim walebum para peserta hari ini alias para pasukan prajurit tonggawa wadiabala Gilbar FC yang tercinta hari ini jajak pulau Karun Kesiro sohabak sahabatku sohibku Bung Jakwan Iya Memberi kita dua bola Kapan lagi kita datang Secepatnya sekarang mencoba bola baru Oke Gorengan anget Gorengan lebih anget dan panas Kamu harus panas hatinya cepat Kalau instator Dalam lapangan itu udah mengarahkan Terkadang di lapangan Kembali Mentalnya itu ya Mentalnya menang Senang Rasa paling dan sebagainya. Dan kerja tim yang kan oh, siap. <laughs> Wah, iya benar, getar. Kakiku ketarik Bang, urat Bang. Waduh, uratnya ketarik. Mantap Bang, mantep Bang. Dan mantap. Kesan pesannya nih main di sini nih. Kesan pesannya kesannya buat kita menambah pengalaman aja. Lah. Berjuangnya benar-benar total totalitas. Totalitas. Ya. Mau kita piala belakangan Bang, yang penting semangatnya bersama. silaturahmi juga ya. Silaturahmi juga, ya. juga mempererat. Sebab boleh itu kan menyatukan bukan memisahkan. Bang udah berapa lama bang gabung di tim apa japing ini? Oh saya pendiri, pendiri. Iya nah dari awal bang dari sini. Oh, nama japing juga udah, udah udah udah emang udah sama-sama main bang. Japing nah. kan dari 2001. Nah. Sebelumnya emang bukan japing. Nah kan berarti kan udah cukup lama ya paling senior ya. Suka duka bang nih selama megang oh, japing ini. Suka aja bang gak ada dukanya. Mana oh, <laughs> <laughs> <Bapana> sedih? Gak <laughs> mana sedih bang? suka terus. <laughs> Yang bikin abang suka terus apa bang? ngumpul bareng ngumpul bareng Kari ya cari pengalaman main di luar piala itu kan bonus istilahnya penting si? main semangat oh, mau kena itu siapa sih? oh, yang yang pink merah, oh merah biarin dah nanti mas <laughs> <laughs> saya mau wawancara dulu okay, ini oke bang, siap siap ini enak banget ini siap ketenang <laughs> ya <bang. laughs> terima kasih buat gilbar FC bang oh, sudah nah, mengundang nah, nah. dan mempercayakan kita buat jadi tamu wajar muter hmm. emang. Nah ini nih paling kuat nih tadi belan <sa jaan> ini. Wah, sih kagak naro. Wah tadi jatuhin sliding ane keren banget. Benar. Hahaha. Wah Latiana di mana oh, nih guru? sledingannya <S dari> <enhance> <age> <smartening qualified> pas bener. Bang. Nah ini paling ganteng nih. Paling ganteng nih nih udah udah ngikut seleksi band di mana aja nih? dia jualan hai, bang hai, hai, hai, nih Ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, mainnya sini nah. enak juga lapangannya. Ya, yang, bikin yang bikin Abang <guluh> ma nyaman main di Japing apa sih, Bang? Apaan? Yang bikin Abang nyaman main di Japing apa sih Rumahnya di situ, pemandangan nah, juga. Di situ, situ bawa nama kampung ya? Iya. Ya. Nah, suka dukanya, Bang, yang Abang alami nih selama main di Japing. Suka dukanya. Ya bareng-bareng aja. Sampai <guluh> gak kelihatan ya. matanya. Emang dari tadi orang. Gimana, Mas? Ayo, suka duka keduanya ya kalau menang tetap semangat. <laughs> mantap Kawan. kompak bener ini ya. Kompak. Oh, <tuk> <tuk> oh no no Itu baju baru. baru itu dari cewek. Eh patungnya tuh? Ini bang. <tuk> <tuk> insid ini bang nggak nggak panggilan bang kapten dulu kapten kapten karena bang kapten di mana dari mana di depan kita yang pertama tadi ya, ya. iya yang pertama aja <gap> eh, dia ada, mana mana mana <gup> yang mana yang mana nah. <gup> nah. ini nih ini, <gup> ini. <gup> bang gimana pertandingan hari ini nih bang seru bang seru seru nah itu dia tuh Bang kayaknya saya nggak tahu kita mah enggak ada permainan makras ya, lagi yang penting abis ini sayo, kita salam salaman yeah. Bang ya ini jangan saya dipukulin nih di sini nih ngerti saya nih ya kita mah dokumentasi doang kita yep. mah iya Bang ini ya. ya, pertandingan hari ini juara satu nih Bang, waduh, saja, bang. ya waduh itu mah bonus aja Bang bonus ya yang penting mah pada kumpul Nih, yang bikin ya. abang tadi main tenang banget gimana sih Bang? <laughs> <laughs> ya tenang dia aja dia kan. Tenang. Iya nah? tenang. Udah tenang. tenang. Teman-teman ya Bang, ada enak juga gitu, nih. Support dong. Ya? Ya, Saya lihat emang permainan abang paling bagus nih. Ya. Uh. Masukin kan <laughs> tadi? Enggak enggak ada. <laughs> oh, <laughs> ini yang ada lah, yang tolong yang siapa masukin? Dipilih dipilih. Oh, Bang Jael. Oh, oh. oh, yang onan oh, oh, lo oh, ya. ya. Si Jaki, si Jaki. Nakesan-pesanan nih Bang main di sini nih. Yeah. Iya pesan untuk lapangannya pak turnamen? Oh ya jauh kok turnamennya lebih sering lagi dipikir sekarang akan buat ajang serentrum juga sih iya. ya ini nah, selama pandemi ya. yang abang lakuin di rumah nih ya. <laughs> untuk menjaga fisik gimana bang? No. Gak ada bang malah begadang lu jujur ya jujur, jujur ya jujur iya iya iya benar bang, nah ini nih, kamu, tadi ini paling ketenang nih, jadi back kiri iya